Datang berdoa Tuhan tolong supaya kiper Jordan Pickford bisa menangkap setiap bola dengan baik. Tolonglah back Harry Maguire supaya dia tidak bikin blunder seperti biasanya. Tuhan kiranya tolong para gelandang seperti Kelvin Phillips dan Jordan Henderson bisa suplai bola ke depan dengan baik. Tuhan tolong para penyerang seperti Marcus Rashford, Harry Kane, dan Raheem Sterling kalau bisa mencetak gol dengan banyak. Dan hindarkan mereka semua dari kecelakaan yang fatal dalam percayaan.